Halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke guys kembali lagi bersama Global Tech di sini ya. Ya pada kesempatan kali ini aku akan sharing ya guys. Jadi ini adalah HP Xiaomi Redmi 4X ya. Kasusnya HP ini adalah kita ganti LCD baru nih guys. Jadi LCD ini adalah baru ya. LCD ini baru. Cuman <tuh> ketika kita pasang LCD yang baru, HP ini tetap nggak bisa disentuh gitu ya. Jadi singkat cerita HP ini awal mulanya touchscreennya ini bagus ya bagus cuman pecah gitu guys jadi kita lakukan penggantian LCD begitu pada HP Xiaomi Redmi 4X ini gitu guys jadi ini saya sharing <tuh> setelah kita ganti LCD baru dan ternyata kita kena prank guys ternyata setelah saya tanya sama yang punya dulunya HP ini pernah terkena air begitu ya jadi mungkin ini ada korupsi di soket fleksibel touchscreen pada Xiaomi Redmi 4X ini ya di sini ya ini mungkin ada korupsi begitu saya sudah lakukan pembersihan menggunakan thinner kemudian kita sikat terus nggak ada hasilnya gitu jadi untuk pemasangan LCD yang baru beli guys kita beli LCD baru nih kemudian kita pasang ke HP yang akan kita ganti begitu ya ini ketika kita sentuh tidak bisa itu banyak asumsi ya jadi kita berpikir uang awalnya ini bagus gitu loh kita sentuh bisa normal gitu cuman kenapa ketika kita ganti LCD yang baru loh kok malah nggak bisa disentuh jadi kita berpikir apakah LCD yang kita pasang itu tidak bagus kualitasnya begitu ya jadi sebelum kita <tuh> kita ganti LCD yang baru kalau ada stoknya nggak apa-apa ya kita coba ganti LCD yang baru begitu dan hasilnya nihil itu kita coba kita cek dulu ya guys untuk soket ya soket ini soket di soket touchscreen ya ini ya ini soket touchscreen ya jadi setelah saya sikat saya bersihkan itu enggak ada hasilnya gitu saya cek ini kaki-kakinya nih enggak ada yang short juga saya sempat bingung nih guys apa masalahnya gitu ya cuman ya udah agak tenang juga sih karena awal mulanya disentuh bisa gitu jadi kita nggak berpikir panjang ke mesin gitu ya otomatis harusnya mesinnya masih bagus gitu kan karena sebelum kita ganti itu bagus gitu kan hanya saja kok kita ganti yang baru kok nggak bisa disentuh padahal barangnya baru dan nggak pecah gitu ya pikiran saya sesaat pasti ini LCD nya nggak bagus begitu ya setelah kita ganti LCD yang baru dua LCD kemudian tetap gak ada hasilnya tetap disentuh tetap susah gitu jadi otomatis analisa saya langsung ke arah fleksibelnya begitu ya kan kemungkinannya sangat kecil ya kalau barang itu lcd itu dua kemudian rusak semua gitu ya jadi singkat cerita langsung lakukan eksekusi pada soket touch screen ya guys ini seperti ini ya jadi ini kita jumper kita butuh sabaran nih guys <tid> kita jumper seperti itu ya nanti tugas kita mengakali ini kita pasang dengan baik ya agar tidak shot ketika nanti kita pasang cover atau tutup belakangnya ya jadi permasalahan pada Xiaomi Reptip ini permasalahan LCD baru ya yang nggak bisa disentuh itu kita coba cek dulu untuk soketnya guys soket belakang itu ini mohon maaf sekali ya guys, kita sudah agak lama ya nggak upload video karena memang servisannya banyak ya, jadi kita fokus ke pelayanan konsumen gitu dan dokumentasi itu video kita ngeditnya juga belum sempet gitu guys jadi mohon maaf sekali untuk para subscriber saya ya kalau saya lama banget nggak upload video ya ini tadi dapat kasus baru, menurut saya ini harus di-upload. Inilah <laughs> ini lucu aja sih, dan kemungkinannya sangat nggak disangka-sangka gitu ya. Biasanya kalau touchscreen nggak fungsi, ini kan permasalahannya di shot di transistornya gitu ya. Ini lucu, jadi karena LCD ini masih baru, kemudian kok lu disentuh kok nggak bisa gitu. Jadi saya putuskan buat konten gitu ya kita upload gitu ya <laughs> lucu ya guys oke okay, jadi kesimpulan daripada video ini adalah kita cek di soket flexible touchscreen ya sudah kita bersihkan tidak ada hasilnya ya seperti ini terpaksa kita jumper seperti ini ya hingga ada pilihan lain oke okay, itu aja dulu video dari kita jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan Subscribe jika ingin berlangganan pada channel ini Gratis kok nggak berbayar Oke semoga bermanfaat dan membantu Sampai jumpa pada video kita berikutnya Mantap cia mempesona Salam Solder Panas